ya Allah sampai belakang situ guys tak salah lah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 apa itu nasi dagang viral di Malaysia so ini mungkin lebih ke enak banget mungkin laris banget so jom kita tengok videonya guys let's go oke okay, ini daripada channel Melantak Beb jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share guys Waalaikumsalam Abang Faiz ya Aku dah lama saya tak react nih oh Rizky Roda So sekarang ni aku aku nak cuba kat sana Sekarang ni pukul enam setengah Enam setengah pagi lebar lepas, lepas subuh okay. Aku terus nak kat sana lah Sebab hari ni hari Sabtu confirm memang ramai gila Kalau hari Sabtu kalau Aku tak nak naik motor lah sejuk hari <laughs> Aku nak naik kereta lah uh, Jom lah aku Cuba beli hari ni Kalau aku beli hari ni kali keempat makna yang aku pergi ke sana. Ha. -ha. Apa rezeki aku kan dan empat kali dah aku pergi ni. Okey. Tu masih habis je kan. Ha. Okey geng, macam saya. Jangan usah tension aku melentak bab. Jom aku buat kau pergi cari Yasin dagang dekat tempat baru. Okey. <laughs> okay, ini dulu kita pernah uh, react okay, melantak bab ni. Dari awal-awal lagi. KFC Puncak Alam. Ah, Okey. Susahlah kawasan sini memang agak luas. Tapi aku tak syulah kaualah mana sebab hari ni hari pertama dia orang so aku tak tahu lagi ah. kaualah mana dia orang berniaga. Ah kita carilah. Kau ingat kan sebelum ni aku ada buat video yang dia kena kena kacau kan kat kat lama tu. Ah dia orang dah bina baru ni. Lagi selesalah sebenarnya, lagi selesa. Hmm. Tak adalah sangat. So, Okey. Aku dah sampai dah dekat tempat baru Rizki roda akan berniaga ha, Aku tengok ada beberapa orang nampak ni Ada orang tunggu sebelah-sebelah Okey, Ada parking ada juga kat situ ada tempat parking Padahal baru pukul 6.50 dah ada orang beratur dah Puh, Gempa Gempa. Tapi aku rasa tempat ni tak, ragi, tak ramai lagi Sebab aku rasa ada orang yang tak tahu lokasi baru diorang Kalau sebelum ah. ni, aku, ni tempat lama diorang ni Aku datang 6.50 memang dah beratur panjang lah ha, <laughs> Ini tak ramai lagi Sekarang lagi 5 minit Tuj pukul tujuh ha, Sedang menunggulah Kita orang ramai, ramai sedang menunggu nasi dagang Aku dah empat kali pergi Kalau kali kelima ni Tak ada kali keempat ni Tak dapat lagi Aku nangis lah <laughs> okay, okay, Dah pergi berapa, berapa kali eh ya? <laughs> Tapi Aku nampak ada orang beratur Aku pun keluar lah. Keluar kereta Alamak. kereta Alamak Tadinya pun dia mungkin Santai-santai macam tu Kak Asyikan buat video lepas tu Panjang lah orang beratur Pukul tujuh lima minit Tapi dah ramai orang yang Start beratur Allah panjang abang guys. Pula Ay, pula, tiba -tiba awal -awal pagi kelihatan ada orang, uh, setup kemah. Uh, geng -geng kot. eh. akhirnya abang motor nasi dagang kita dah baru sampai. buka. Uh, setelah lama menunggu sampai oke okay, aku, dah tak sabar wow. nasi aku ni. ramai banget menunggu guys silakan kita set up gerai dia kita tengoklah berapa ramai yang datang ha oh, panjang gila ini mau sampai ke pelades ni we dekat belakang sana uh, betul ke uh, ni guys aku Kira top ten lagi alhamdulillah a few moments later cantik sampai tern aku dekat sini kau tengok ya? ada tiga stall maknanya tiga tempat menyediakan ah so, cepatlah insyaallah tak lambatlah maknanya servis kali ni mesti lagi cepat berbanding sebelum ni betul betul betul okay. betul kau tengok kan eh kau tengok, kan? kau tengok. Abang ni bungkus sesi dagang. Ah abang. Ini pun ada senanglah mudah-mudah. Ah dia semakin mudah dan cepat. Ah uh, abang Ah uh, 4 eh? Ah uh, Boleh bagi tiga je bang bungkus. Ah 3 ah boleh lah. Tak apa. Ah boleh boleh. Ah ni berapa kilo masak? Ah Hari ini dalam 60 kilo. 60 kilo, kilo guys. guys. Bulan ni ya, ni sebenarnya bayar ni kita buat dalam 50 hingga 80 kilo je biasa. Ah oh, biasa, biasa banyak ah. Abang bang rezeki ni bang. Masya-Allah, masya-Allah. Saya ni boleh Bukit kapal bang. bang. Ah. Saya 4 oh, kali, 4 oh. kali datang sini. Ha, oh, ah, kali kita keempat kita baru dah dapat. Ha. Ah. So kita Wow. Bang, bang. Boleh tak ada hal. Kita tuang berapa kali? Tuang Ah, buat asing-asing ke? Ha, asing-asing. Dipisah gitu kan? Wae cara itu cara, cara naro itu. Kali lagi empat orang habis. Ah, takut, takut, takut. Takut ini bang, ini rezeki, rezeki oh. abang nih bang. Ah, oh, mau kapan nih boleh ke kedain? Kan? Oh. Insya Allah. Eh. Wae cabenya enak banget itu. Ini ap? Oh ikan tongkol ya. Oke. Okay. Oh itu kuah ikan tongkolnya tadi itu yang merah-merah mungkin. Jadi makan sekalian dengan kuah, tak campur Udah, dengan ikan temen tuh. Wow. Oh, <tuk> <tuk> <tuk> geng, lihat itu ya Allah. Ada limit juga. Ya Allah, sampai belakang situ guys. Wow. Datang sini, datang satu hari. Satu hari oh no. Okay. Aku nak balik buat review. Jom kita layan nasi dagang. Makan kat rumah jom. 2000 years later. Hai assalamualaikum geng. Jumpa. Waalaikumussalam. Okay? Dan nampak tadi aku pergi beratur bersama-sama peminat nasi dagang lain untuk membeli Allah. nasi dagang daripada. Seenak juga. apa gitu nah, nasinya nasi ini. Ay kita jauh. tengok. Sepuluh kilo beras yang dimasak Habis dalam masa tak sampai dua jam Huh, dah syak betul kan Okay geng, inilah kat depan aku Nasi lagang dia Okay geng, sekarang okay. aku beli dalam empat ke lima bungkus Aku aku seorang ni aku senamakan tiga dah Tapi bagikan kepada tiga je Paling maksimum tiga je lah Sebab nanti takut yang lain tak dapat kan Betul, hmm. betul Okay lah, jom kita makan Aku buka satu dulu Inilah percubaan keempat aku untuk membeli Dan akhirnya aku dapat juga beli Datang awal geng Bangun awal Solak subuh Terus cabut <laughs> Jadi memang kayak Apa ya Suatu hal yang Agak susah lah Kalau memang ramai seperti itu Kalau kita tak datang pagi-pagi pun Antri kat belakang tu Nanti kita beli Nanti habis Dan nasi tu itu, Aduh Sampai situ Tapi aku jadi orang ke sembilan lah Yang buat boyato KOK Alhamdulillah Dokten KOK Okey okay lah Woo. Aduh Aduh <laughs> <laughs> okay, Aku buka dulu ya Okay. Oui oh, bau dia. Okay. Emak. Ini dia nasi dagang ikan tongkol atau ikan ayam betul tak? Ikan right? tongkol ya. Agak tujuh ringgit. Agak sembunyi tujuh ringgit dia dapat sekali nasi. Oh. Nasi beras mati tau. Wangi betul. Oh Bukan nasi tahu, beras basmati. Pantas lah tujuh ringgit. Ada apa? Ada acar timun Macam biasa lah Normal dengan gulai dia hmm. Kau boleh minta lah Gulai nak campur sekali tu Asing kalau aku asing lah Aku memang peminat nasi dagang Aku memang suka nasi dagang Antara makanan pantai timun Yang paling aku punya suka Ialah nasi dagang Boleh kata dalam seminggu tu Mesti aku makan dekat nasi dagang Tapi kat kedai lain lah Yang kedai ni pertama kali ah, Okay, okay. okay. Aku, aku tak buat tak nampak lah So kalau tak nampak Dia aku tunjukkan korang lah Oh uh, no ah, Nampak lah eh? Nampak macam sedap. Macam mana eh rasa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Basmati guys, nasi buat untuk nasi mandi tau. Ha tu memang sedap nasi dia. Taste Ya Allah, memang sedap weh. Ah. Sedap lah. adoi. Adoi, Peng eh doi. So, <laughs> nak tahu. Ini Nizam eh, Apa Nizam ni yang jual nasi dagang ni. Ialah bekas chef Fatel. Oh. oh. So, memang, memang rasa dia. Kita dapat rasa lah. Rasa tak salah lah. lah. Tuan kuat dia. Ha, Tuan Kalo, kalau memang bekas o -O, chef memang. Sedap betul. Dia pergi nasi tadi aku makan. Dia ada rasa lemah. Bukan. Macam minat, nasi biryani tu. Nasi perlu ada lah dalam nasi dagang. Gaul gaul, makan sedikit. Bismillah, mana <laughs> Oh no. Ya Allah. Peminat nasi dagang ini memang kena makan. Memang sedap. Aduh Hey nak cuba lah macam anda ni. Nasi dagang. Boleh dia. Memang boleh. Boleh dia. Kau boleh kata dengan kau. Gulai dia lembut, rasa, bila kita makan dengan nasi, dia rasa lembut lho. Dia tak masin sangat, dia okay. tak masin sangat, dia di tengah-tengah Ikan oh. dia pun just nice, kan? Ikan dia pun main just nice Dia memang, bila dia gaul dengan kuah dengan nasi, dia memang balance lah bagi aku bagi okay. peminat nasi dagang macam aku, ha, aku, memang aku memang suka lah Aku memang suka makanan-makanan yang bergulai punya ni macam nasi kandar ke, Aha. nasi belakang, pantan ke Nasi dagang aku memang suka Makin Gulai dia, dia suka dia. sih, di sini juga banyak gitu Timun dia bukan kosong Ada rasa, ada rasa masam-masam Aha, acar timur, Acar kan, acar timun Sekali lagi Allah Oh no Oh, oh no Kau oh, Korang dapat rasa kuat, rasa halia Sebab ha, dia, dia, dia ada harisan, harisan halia kan Jumlah nasi dia pun Okey untuk orang normal Aku rasa cukup, tapi untuk aku, aku kena makan dua uh, lah Saya kan? pun dua lah kalau satu kurang. Tamu dorang peniaga ke tempat baru. Okay. Ame lagi yang tak tahu-tahu, dorang dah pindah tempat baru. Aku sekalu. Okey. Ame yang tak tahu, mesti buat lebih panjang. Iyalah, kan? macam mula Tidak nanti itu. So, itulah tujuan aku begitu orang. Kau mana lokasinya baru dorang. Itulah. Okey, betul lah. Aku dapat rasa kan, memang ada sedikit berbeza dengan nasi Dagang dagangan kemarin ke tempat lain. Mm -hmm. Mungkin disebabkan dia punya beras, sebab tempat lain ada kemakan nasi ini dia orang menggunakan beras biasa. Ini ha, betul. Nasi, nah betul. Nampas mati, nampas mati memang so, best tau rasa lain sikit. Betul. Uh, Macam nasi biryani, nasi mandi Itu kan. Dah dulu ni depa tutup. Ah, disebabkan takut berlaku pelanggaran SOP jelah. tempat lama, tempat lama depa berniaga, Tempatnya tepi jalan gitu. So ramai orang datang So memang kau bayangkan nak parking tu berapa banyak parking. Yo. So pertama lalu, takut melanggar lalu lintas kan, takut menghalang lalu lintas orang. Lepas tu bila ramai sangat tempat kecil. So kita susah nak jaga jarak. Sekarang ni bila dah pindah ke tempat baru Kan lagi senang, hmm. ah, paking kok boleh paking supaya banyak halam boleh paking kok Nak buat wow. panjang Iya, boleh kan lagi mudah. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tapi iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, di iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tapi iya, iya, iya, iya, makanya orang tetap nyari gitu Adi. berarti kan so, makanannya enak lalu, banget gitu Kalau punya waktu operasi start pukul 7 lah kalau tak silap aku uh -huh. sampai habis so korang digalakkan keluar awal lah kalau kau nak makan macam aku tadi uh, datang awal lepas subuh turun cabut betul uh, di, dibuka kalau tak silap aku lah setiap hari kecuali hari Isnin. kalau tak silap aku kalau silap aku minta maaf lah eh ha ha ha kalau baik tengok info kat Facebook page dorang ke lagi uh -huh. mudah aku pun gamble ini waduh Kalo, mak, geng makan punya makan dan nak habislah ha -ha. Aku overall aku boleh bagi Untuk kesedapan ni lah Aku boleh bagi dia rating 9 per aku, Wow. Untuk 9. orang tukar macam aku Aku sangat suka nasi nasi dagang ni Aku banyaklah makan nasi dagang Kebaikan Aha. aku makan nasi dagang memang tak pernah mengecewakan So untuk rating nasi dagang Daripada rezeki rada ni aku boleh bagi 9 per 10 Aku jarang tau bagi rating 9 per 10 Tapi aku yang ah. suka dia tak terlalu Tak muak pun dia Aku asal light like, tapi dia ada rasa. Ah. Yang hmm. ini ringan tapi aku ada, aku ada rasa eh. Aku nak tambah kejap lagi. Eh. Kan? Jangan masalah, jangan pusat aku melantai. Insyaallah ada benda-benda best. Aku je, aku okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi okay, nasi dagang Adik Beradik Rezeki Roda Puncak Alam. Berkatan GFC Puncak Alam, Jalan Puncak Alam Jaya 13. Jalan Persiaran Puncak Alam 6 42300 Bandar Puncak Alam Selangor. Oke, okay. oke okay guys, itulah tadi nasi dagang. So, wow, dari awalnya itu cuma 8 kilo, jadi 60 kilo sehari. Dan yang ngantri itu udah kayak ular memanjang ke belakang, guys. Masya Allah, sukses terus lah, bang, nih. Dan terima kasih abang ya, uh, Faiz, melantap beb ini. Semoga senantiasa dalam minggu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkembang channelnya. Mohon di support guys, mohon disupport. Saya kata mohon disupport supaya abang Faiz nih boleh lagi share, share makanan, tempat-tempat makan yang... Mm, gitu kan, yang best, yang sedap punya. So Mungkin itu saja guys. Saya pengen banget sudah ini. Enggak ngerti, pengen tapi bingung gitu. Pengen makan nasi dagang tapi di sini enggak ada nasi dagang gitu. Aduh, kumaha eta? Nah on Alright guys Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Dan jangan lupa untuk like share comment, dan subscribe channel saya Dan buat teman-teman yang mau request langsung saja DM di instagram saya Atau komen di bawah ya Oke, Terima kasih sudah tengok video ini Dan saya pamit untuk diri apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh